Tiba ada pohon jatuh Tiba mobilnya seperti ini Kondisinya cukup rusak parah Belakang Karena tertimpa pohon Mohon pemerintah Agak atensi supaya Lebih aman untuk pengemudi ya Selamat malam Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air pada hari ini, Sabtu 20 November 2021, telah terjadi longsoran batu dan kayu di daerah Laukaban Tirtanadi e, Tirtanadi, Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Den Serdang, Sumatera Utara. Ini bukan korban yang pertama, inilah korban yang kesekian kalinya, karena beberapa minggu yang lalu ada juga korban yang meninggal dunia, tertimpa batu dan juga kayu, longsoran. Jadi mohon kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan Presiden Republik Indonesia yang kami kasihi. Mohon Bapak Presiden Kementerian PUPR supaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Tanah Karo dan daerah Deli Serdang, Sumatera Utara ini, Pak. Ini kami rakyat Bapak, Pak Siman dan juga ini adalah masyarakat Si langit, Pak. Sembah ini. Tolong perhatikan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Coba kita lihat ini mobil Bapak Simanjunta yang tinggal di Kota Medan ya, Pak. Jalan Darussalam, jalan Darussalam, Darussalam ya, beserta ibu dan kedua anaknya, ketiga ya, kedua, Tiga. Tiga. ketiga anaknya ini. Mohon kepada Bapak Presiden kami dan Kementerian pupr. Ini macet Pak. Coba lihat, ini yang sering kami rasakan di Kabupaten Tanah Karo, Bumi Turang si malam ini, dan Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara, mohon dengarkan kami, Pak. Kasihan, rakyat ini sudah berulang kali longsoran terjadi. Satu, satu. Coba lihat, Pak, satu. sudah banyak yang meninggal, tertimpa batu dan longsoran. Jadi, kembali kami mohon sebagai rakyat Indonesia agar jalan Letnan Jendra Jamin Ginting ini... Diperbaiki khususnya longsoran tebing-tebing yang ada di tekongan Sembahe Sibolangit, Lokaban Deli Serdang, Sumatera Utara. Iya, ini sudah macet. Banyak mobil yang berputar kembali ke Medan dan kembali ke Tanah Karo. Karena ketakutan melewati tekungan Tirta di Lokaban, Sembahe, Kabupaten Deli Serdang ini, ini masyarakat Daerah Sibolangit, Pak, sebagai saksi mata yang selalu melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Daerah Sembahye, Sibolangit ini. Kami sangat yakin, Bapak Presiden Joko Widodo. Mendengar seruan dan aspirasi rakyat Tanah Karo Deli Serdang dan Sumatera Utara. Kami sangat yakin karena Bapak sangat peduli dengan bangsa dan rakyat ini. Terima kasih Bapak Jokowi, Bapak Presiden yang kami banggakan dan yang kami kasihi. Dengarkan seruan rakyat ini Bapak. Saya pendeta Masada Sinukaban, salah satu masyarakat Tanah Karo yang tinggal di desa Barus Julu, Tanjung Barus, Kecamatan Barus Jahe. Kebetulan saya lewat dengan istri dan anak saya akan kembali ke Tanah Karo malam ini, tapi karena ada kemacetan yang dilakukan ataupun karena terjadi longsoran yang menimpa mobil ini, sehingga kami tidak jadi kembali ke Tanah Karo, karena macet total. ini abang saya, bang Dananta Barus yang sangat peduli mengganti aparat kepolisian yang sangat care dan peduli untuk menertibkan jalan arus lalu lintas. Inilah mobil yang tertimpa kayu dan batu. Pemiliknya Bapak Bermarga Simanjuntak yang tinggal di Kota Medan. Coba kita bayangkan bagaimana jika mobil-mobil kita selalu tertimpa oleh longsoran dan kayu seperti ini. Sungguh kasihan sekali. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah masalah alam. Tapi bisa kita cegah, hindari penembangan pohon, peramban hutan, supaya tidak terjadi longsor dan pergeseran tanah. Puji Tuhan memang tidak ada korban jiwa. Tapi beberapa minggu yang lalu, tiga yang meninggal dunia, saudara kita yang kita kasihi. Oh anak kutaku, me. Tanjung Barus. Iya. Terus, ini. saja. ini adalah penduduk Tanjung Barus. minta tolong kepada pemerintah supaya diperbaiki jalan ini. setuju ya? oke. Okay.